Nama Rizky Bilar masuk dalam nominasi ajang pemberian penghargaan infotainment awards 2022 bukan cuma satu nominasi pria keturunan padang itu juga masuk dua kategori sekaligus yaitu kategori gorgeous Dad and best couple Rizky Bilar bersaing dengan kompetitornya Atta Halilintar, Eiza Brian McKenzie, dan Rafi Ahmad. Untuk kategori Giorgio's Dead di Ajang Infotainment Awards 2022, sementara pada kategori Best Couple, pasangan Rizky Bilar, Lesti Kejura, bersaing ketat dengan Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Fuji dengan Torik, Mahalili Rizky Fabian, Haikofan Darufakan dengan Rangga Azov, dan Georgeino Abraham dengan Yasmin Nepper masuk dua nominasi sekaligus di ajang pemberian penghargaan, sudah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Rizky Bilar. Kendati demikian, ia mengaku tidak terlalu berharap untuk menang. Mungkin dia sadar kompetitornya bukanlah public figure sembarangan Apalagi dia harus bersaing dengan Rafi Ahmad Bangga bersaing sama artis-artis top lainnya Masuk nominasi saja sebuah kebanggaan buat kami kami sebenarnya tidak mengharapkan menang kata Rizky Bilar di bilangan Pluit Jakarta Utara pada Sabtu 17 September 2022 Namun jika pada malam puncak nanti ayah satu anak itu dinobatkan sebagai pemenangnya Rizky Bilar tentu akan sangat bahagia kalau misalkan menang tentu menjadi sumber kebahagiaan dan menjadi pelecut untuk lebih baik lagi dalam membangun karir jelas Rizki Bilar. Nah bagi kalian mau mendukung nominasi yang mana? Bisa komentar di bawah. Bye!